Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami. Kali ini kami akan membuat vlog, ya vlog terkait dengan vlog tentang sunrise di Pulau Santan Banyuwangi. Ya, nanti kita akan shoot ke bagian Pulau Bali. Ya, kita akan lihat sunrise-nya di Pulau Santan ini seperti apa. Kayaknya bagus sih. Ya. Oke. Okay. Kita lanjutkan terus Lihat. Oke okay guys, terima kasih buat kalian yang sudah pantengin video ini dari awal sampai akhir Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys ya Karena komen dan subscribe kalian itu sangat berarti buat kami Dan komenan kami, kalian itu bisa jadi bahan evaluasi buat kami Untuk video-video kami ke depannya Terima kasih, sekali lagi kami ucapkan kepada kalian yang sudah support channel ini Mudah-mudahan rezeki kalian lancar dilapangkan segala urusannya, dimudahkan segala urusannya dan dilapangkan rezekinya. Amin amin Allahumma amin. Sekian dulu video dari kami, mabila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.